Thank you. Brother. Brother. begini uta Jin, aku sebenarnya malu mengatakannya. Ah, brother ya, kakek, kayak sama siapa, siapa aja pakai malu-malu segala. Begini uta Jin, od Jin. Jinjul. Jin. dapat lupa, lupa dia sama, sama R baca, baca HP anyar. di apa up gue HP anyar? Jadi kita beli kalian belajar bersama. Gerak, bro kayu lo biasa. Ayamboknya orang tahu masak Kok oh, apa ini mati? Ah syukur apanya mati Om Pimpa Alayum gamreng Om Pimpa Alayum gamreng Om Pimpa Alayum gamreng Om Pimpa Alayum gamreng Terus turun Terus turun Hei Woi Melu wana? Kenapa? Tolong karo hape baik Eh, melu wong Mana pegang umpetan karo hape Uang lagi Umpetan ke <tuk> <tuk> Ampun dah ah Pandolan enggak anggel temen Ada apakah? apa, Kak? HP sudah 3 sisi Sekarang marah-marah Punya HP baru Temen lama malah pergi Makanya, Makanya. Jadi, jadi orang harus dikjak akhirnya begitu Hanya. deh kejadiannya baru kerasa kan ditinggalin teman main, main HP itu ada waktunya main HP itu. main HP itu main HP itu main HP itu ada waktunya ada waktunya waktunya waktunya, waktunya. waktunya. waktunya. main HP itu ada waktunya iya aku menyesal lebih baik aku milik teman daripada HP Ya sudah kurang bahaya katanya Jaya